Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video kali ini adalah video prank ya prank tiduran di pinggir jalan nih kira-kira apakah akan diusir ya sama pemilik lapak ya Kau akan dikasih makan ya teman-teman so teman-teman perhatikan aja nah di sini nih yang punya lapak mau ini nih Mau jualan nih ceritanya ya. Nah dia minggir dulu nih teman. Nah ini dia. Oke okay, apakah babah ini akan membantu atau memberi makan? So, apakah akan diusir? Oh ternyata diusir teman-teman diusir. Diusir teman-teman. Oke. Okay. Oke okay, apakah babah itu akan marah ya? Oke okay, teman-teman. Oke okay, kita lihat. Kita lihat reaksinya bapak itu ya, apa marah atau kalau diuji atau akan pura pergi atau diam di situ. Oke, ini kameranya tersembunyi ya, saya di sebelah sebelah seberang jalannya. Oke teman aku pergi. Oke apakah akan ada yang memberi makan? So teman-teman tungguin aja apakah ada darmawan yang akan memberi makan ya. Oke. Okay. Ataukah ada yang mengusir lagi? Oke okay, teman-teman diam di situ berdiri nunggu si bapak nyamperin lagi ya. Oke okay, teman-teman, kita lihat reaksinya si bapak. Dan apakah orang di sekeliling si akan menolongnya, memberikan makan atau uang ya? Oke okay, bapak itu kita lihat kamera teman-teman. Oh bapak itu cerita marah nih marah nih soalnya dia mau jualan ya wajar aja. Oke okay, teman aku masih di situ. Oke okay, teman-teman ternyata dia ada yang memberi pertolongan. Video ini adalah video eksperimen ya. Wah, teman aku pergi aja nih, karena nggak ada yang nolongin, oke? Okay. Dia pindah ke lokasi sebelah. Okay, di sini, apakah ada yang membantu atau memberi pertolongan kepada dia? Oke, okay, di sebelah ada buah-buahan. Teman-teman bisa lihat, apakah dua orang ini akan memberi makanan kepada teman aku itu? Ya, jaraknya cukup dekat. Oh, ini kameranya susah banget. Oke, ternyata tidak ada yang memberi pertolongan ya. Semua orang di sini cuek, teman-teman. Oh, dia lihat. Kita lihat. Dikasian banget teman aku ya. teman-teman cukup sampai di sini ya karena tidak ada yang memberikan pertolongan Oke videonya cukup sampai di sini ya Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi ya di video berikutnya